Yo, what's up, brother? Welcome to my vlogs di Gorilla Rouse channel sama gue Bob Scapulett. Yap, kali ini lo lihat banyak di sebelah kangoa karena kita akan ngomongin tentang my sneaker experience dengan Air Jordan yang gue punya. Yang gue punya, tuh, cuma sebagian. Mungkin lo lebih banyak. Gue cuma punya segini aja. Tapi gue mau berbagi. Sebelum lu beli Air Jordan, mungkin lo masih tahu enak pangganya dari pengalaman gue. Ya di sini ada beberapa Air Jordan yang gue punya. Gue mau sharing, gue mau berbagi gimana sih enaknya pakai Air Jordan itu. Yap, nonton videonya sampai habis. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip! Air Jordan itu punya tipe macam-macam. Dari yang Jordan number, sampai Jordan yang bukan number, sampai Jordan uh, player series kayak OSbrook. Kayak yang ini. Itu macam-macam punya uh, experience, punya rasa, punya punya apa ya? ini adalah jordan yang gue punya, oh ini jordan uh, old school jordan old school ini jenis-jenis uh, jordan yang kayak gini yang agak gede gini Better lu pilihnya satu kaki lebih gede dari lu kalau lu pakai buat jalan-jalan kalau lu 43, lu pilih 44, kalau lu 44, lu pilih 45 tapi kalau lu buat main basket, lu pilih yang fit, yang pas, gitu jordan yang ini gua udah pakai ini uh, selama hampir 2 tahun dan ini enak banget dan kata orang gede tapi ini enteng. Jadi ini sepatunya ini enteng banget, dipakai enak. Next shoes. Ini Jordan Legacy. Jordan Legacy masih sama kayak Jordan Old School tadi. Artinya Jordan-Jordan di bukan dari Jordan Number. Nah, Jordan Legacy ini ini mirip-mirip RG ada gini, gini Ini Jordan Legacy ini juga enak. Ini uh, kalau saran gue lu pilih yang fit jangan kegedean, jangan kekecilan kolam ini. Ini dipakainya juga enak. Ini belum lama masih 2-3 bulanan tapi dipakainya nyaman karena di sini ada ada buat udara ada sistem juga agak membel dan ini mirip-mirip ya, karena ini gabungan ada ada Jordan 1 di sini sama Jordan 3 maksudnya. iya, yeah, gitu. Yeah. Nah, ini. Ini ya, ini Jordan Westbrook. Jordan Westbrook. Yang lalu ya. Kayak gini Jordan Westbrook itu uh, sanggoternya punyanya si Westbrook ya walaupun dia uh, buatannya Air Jordan jadi ini bukan yang dipakai sama Michael Jordan tapi dipakai oleh sejenis Westbrook. Nah ini dia itu sepatunya emang nggak ada sih, ternyata kalau dipakai membeli banget. Jadi kalau mau beliin dari ini menurut gua harga yang mahal ini masih di bawah 2 jutaan deh. Bentuknya juga kece dan dia dia dia dia tuh talinya di dalam sini jadi kalau remajanya gue yang udah gak lama dia karena ada kayak bekas bekas tali di sini nih jadi kayak apa ya rasanya tuh kayak ada nonjol nonjol gitu tapi bahannya juga enak kayaknya sih bahannya mirip, -mirip. dan di sini dia tuh bantalannya enak banget untuk jodohnya seperti ini dia banyak banyak warna juga kok gue punya beberapa Jordan 7, tapi ini Jordan 7 yang Pure uh, Platinum mau ngasakan namanya Nah ini bagian highlights-nya yang paling keren nih Disini adilnya itu ada kayak logo Jordan yang cing loh Aku malas sejujurnya ya, ujung sini makanya Nah kemudian disini, uh, experience gue ketika gue pakai sepatu ini uh, Ini sepatunya gak cocok kalau lu pakai sepatu agak gede Jadi dia pakai pake tangan yang kecil dan dia itu gak perlu dikaliin juga cuma begini aja karena dia itu jaluji ini karet dan dari beberapa tipe jordan itu ada karet dalamnya ada yang enggak jadi kalau karet saran gue kalau terlalu big atau lo udah punya atau lo nanti akan beli yang karet lo gak ceritain kayak gini gitu ya. Cuman cuma kalau ngaku seperti ini akan ekstra ekstra ekstra ngambrisinya ini adalah homage to home pasti orang kan tahu kan ya nah menurut gue dari semua jenis jordan yang gue punya ini yang paling laku pakai pertama karena gak tahu ya mungkin yang yang kalau Jordan satu yang sebelumnya Gak selembut ini tapi ini ininya ininya kalau yang ini bagian sini harus banget dan ini sama kaki kilu fit jadi kalau lo beli yang ini harus pas sama kaki lu jadi nomor itu kalau pakai 44 yang, 44. yang pas kalau buat yang seri ini kayak gini jangan lebih dari 44 sih ya yang ini sekarang ini jordan nah ini sorry. itu nama nama nya apa gue Pak? nah ini gue lupa nama kalero apa tapi ini salah satu jordan menurut gue yang mas have full masih punya ini dipakainya agak gak enak gue pas tau aja kalau lo nomornya kecilan atau kebelian jadi ini belum benar fit juga kalau Jordan yang di sini. ini Jordan, kalau asal kayak Jordan 6 Retro dia tuh, di sini ada karetnya, ini mirip kayak Jordan 7 dia ada karetnya juga Cuma sini ini plastik kalau sekilas sih keren cuman bagian bawahnya ini kan kalau karet nih ini terdapatnya warnanya gak, gak, gak coklat gini cuman lama-lama warnanya akan jadi memudar dan jadi coklat begini jadi kayak, apa ya, blue Nah, experience gue ya, pas pake ini Ini totally lo bakalan keren dan gaya banget Maka ini, Cuman kalau buat main basket atau lo main yang lain Gue kurang apa Menurut gue ini gak enak sih Tapi kalau buat gaya ini keren banget Aduh hai. Ini adalah Jordan terberat yang gue punya Terberat? Yep. Ini adalah Jordan 3 le 5 Nah, ini menurut gue Jordan yang... Uh, ini susah, jadi ini mungkin salah satu Jordan yang punya. Ada perusahaan. Ini Jordan dipakainya berat jenis yang ini. Artinya kalau lo pakai buat main, gue nggak ya ada yang sekarang main basket berat banget. Tapi gue gak main basket sih. Gue coba jalan-jalan doang. Ini kalau buat jalan-jalan, lebih cocok pakai sepatu yang eh pakai tanah yang agak skinny agak rapet dipakainya enak. Dan sebenarnya. Uh, kalau yang gak biasa ngeliat Jordan ya, lo kalau pakai yang kayak gini, lo kelihatan kayak robot jalan sih sebenarnya. Tapi eksperimen gue pakai ini enak juga sih. Cuman kadang lo harus ekstra merawat kulitnya. Misalnya dilap, eh, delapan, eh, delapan, delapan pering atau bulu. Iya, delapan masalahnya enam Jadi dia tuh kayak kalau kita nggak merawat nih dia kenapa nih nah Dan pun kalau kaki yang ini taruh di sini, saran gue lo harus satu angka lebih besar dari kaki lo. kalau lo pakai empat empat tuh lebih 45 lima untuk Jordan Jordan tiga lagi ini. ya ini adalah Jordan 12 nah ini Jordan 12 ini gue belum pakai tapi gue pernah punya yang gini dulu. ini dipakainya juga enak. lo harus pakai sepatu yang Eh, pakai celana yang lurus, kalau dipakai celana ke gitu itu keren juga sih. Jadinya itu pakai pelataran yang suatu gunung. Ini juga, di, kayak, di ini kalau lo pake nih, ini, ini dalamnya itu kayak nomor belung-belung atau, misalnya, nih, ada palingnya kayak ada perak gitu, seperti ini. Eh, uh, bentuknya nih, kalau lu kaki yang kaki lu panjang kan, ada kaki yang kaki, kalau orang bilang kaki All Star, cocok pakai suatu All Star dia itu kalau pakai kayak gini tepas soalnya kaki itu ujungnya lebar kalau yang ujungnya lebar lo better pakai jordan-jordan yang kayak gini nih yang agak gendut lebar gini kalau yang panjang-panjang gini kayak jordan ini atau jordan yang begini saran gue lo kaki lo harus panjang, kaki, kaki yang panjang kaki all-star kaki biasa soalnya jenis-jenis sepatu -jenis all-star kan panjang gak, gak gendut di ujung kalau kaki modelnya lo agak bantet gendut di ujung mendingan lo jangan pakai kayak gini gini karena Uh, kurang lebih tekep lah dilihat ya yep. kurang lebih kayak gitu next peri yang mulai Jadi kalau lo mau mau beli sneakers Lo pengen beli kuncinya Jordan Gue gak punya banyak Tapi mungkin ini bisa membantu Lo bakal nyanyi agar benar-benar seperti apa yang lo suka Oke, okay. thank you udah nonton video gue habis Dan bye-bye